Penipuan, jadi jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Oke baik guys, hari ini ada kabar bahagia lagi Apa sih itu bang? Nah hari ini kita akan informasikan 100 lebih aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Yang hari ini banyak digunakan masyarakat kita Yang hari ini banyak yang sudah meresahkan dan menipu masyarakat kita hari ini Nah apa aja sih Bang kalian langsung simak apabila nanti salah satu dari yang kita sebutkan ini yang hari ini sedang kalian pakai maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal nah langsung saja yang pertama adalah aplikasi ringan pinjam Nah kemarin banyak yang bertanya tentang aplikasi ini Dan yang kedua adalah aplikasi dana cicil Dan yang ketiga adalah aplikasi Cili Nah kemarin ini banyak banget ya iklan-iklannya di berbagai macam platform ya Dan ternyata Cili masuk ke dalam aplikasi pinjol ilegal Dan yang keempat adalah aplikasi pinjaman now ini pinjaman now udah sering banget ya Bolak-balik udah masuk ke dalam merilis aplikasi pinjol ilegal Dan yang kelima adalah aplikasi pinjaman uang Dan yang keenam adalah aplikasi cepet dana Dan yang ketujuh adalah aplikasi tunai pinjaman Nah ini banyak juga kemarin yang ditanya-tanya sama subscriber kita yang lain Dan yang kedelapan adalah aplikasi cash aku Di urutan ke sembilan adalah aplikasi pinjaman dana tanpa admin dan yang ke-10 adalah aplikasi pinjaman resmi online Baik, kira-kira dari 10 aplikasi yang pertama tadi kita sebutkan Ada nggak yang hari ini sedang kalian pakai? Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Lanjut untuk di urutan yang ke-11 adalah aplikasi pinjaman dana bersama Dan di urutan ke-12 adalah aplikasi pinjaman syariah online cepat Di urutan ke-13 adalah aplikasi dana sayur dana sayur ya dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Bosduit atau KSP Berkat Barokah. Wow. Dan di urutan ke-15 adalah aplikasi Wangku. Ini banyak juga kemarin yang ditanya sama teman-teman yang lain. Dan di urutan ke-16 adalah aplikasi nice pinjaman ya. Ini sudah berganti nama katanya dari dompet digital dan dahulu Pundi Murni atau Dompet Excellent dana online. Ya gua udah banyak dapetin informasi bahwasannya ini nama aplikasi pinjol ilegal ini sering berubah-ubah ya kan. Lanjut untuk di urutan ke-17 adalah aplikasi Pasar Uang dan di urutan ke-18 adalah aplikasi aplikasi Semua Bintang di urutan ke-19 adalah aplikasi Dompet Puas. Wow, dan di urutan ke-20 adalah aplikasi Pinjam Dompet. Di urutan ke-21 adalah aplikasi sejumlah besar uang dan di urutan ke-22 adalah aplikasi pinjaman keberuntungan. Di urutan ke-23 adalah aplikasi keberuntungan dan di urutan ke-24 adalah aplikasi Kedua dana, nah, di urutan ke 25 adalah aplikasi kopi susu pinjaman uang online. Ada ya, nama aplikasi pinjol yang seperti ini, lanjut. Untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi banyak uang Dan di urutan ke-27 uang banyak Nah namanya dibalik-balik ya mungkin ini juga satu induk ya kan Di urutan ke-28 adalah aplikasi andalan sejahtera Di urutan ke-29 adalah aplikasi saya modalin Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi Indana Di urutan ke-31 adalah aplikasi Cari Dana. Dan di urutan ke-32 adalah aplikasi Cash Advance. Di urutan ke-33 adalah aplikasi Oke okay, Meminjam Uang. Dan di urutan ke-34 adalah aplikasi Tunai Kilat. Di urutan ke-35 adalah aplikasi Cash Rumah. Dan di urutan ke-36 adalah aplikasi Cash Now di urutan ke-37 adalah aplikasi Tunai Teman dan di urutan ke-38 adalah aplikasi Kredit Kilat. Di urutan ke-39 adalah aplikasi Cash Cair. Di urutan ke-40 adalah aplikasi Tunai Cair Baik, lanjut lagi. Untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi pinjam uang dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Tunai Pro. Di urutan ke-43 adalah aplikasi My Eco dan di urutan ke-44 adalah aplikasi Cantik Dana. Di urutan ke-45 adalah aplikasi Meminjam Saya dan di urutan ke-46 adalah aplikasi Pinjaman Astra di urutan ke-47 adalah aplikasi cash kilat dan di urutan ke-48 adalah aplikasi cash kilat pinjaman uang tunai cepat di urutan ke-49 adalah aplikasi kredino ya hampir menyerupai nama-nama aplikasi pinjol legal OJK. Dan di urutan ke-50 adalah aplikasi Rupiah Now pinjaman dana online dan di urutan ke-51 adalah aplikasi Rupiah Kasih. Di urutan ke-52 adalah aplikasi pinjam now. Dan di urutan ke-53 ini sepertinya banyak juga dipertanyakan sama masyarakat kita ya kan. Kredit excellent, dana cair, dahulu kredit eksklusif, sudah berganti lagi namanya. Dan di urutan ke-54 adalah aplikasi kredit excellent lagi. Dan di dulu tuh namanya kredit eksklusif. Lanjut untuk di urutan ke-56. Adalah aplikasi pinjam kilat, dan di urutan ke-57 adalah aplikasi tunai dana. Di urutan ke-58 adalah aplikasi dana pro, dan di urutan ke-59 adalah aplikasi rupiah masuk. Di urutan ke-60 adalah aplikasi pinjaman elit, dan di urutan ke-61 adalah aplikasi pinjaman merpati perdamaian. Di urutan ke-62 adalah aplikasi cita. Atau pinjaman cepat, dan di urutan ke-63 adalah aplikasi Vindaya. Pinjaman online ternyata mereka mencatut salah satu nama aplikasi pinjol legal OJK dari Vindaya. Lanjut, untuk di urutan ke-64 adalah aplikasi Ayo, pinjaman tanpa agunan, dan di urutan ke-65 adalah aplikasi uang pinjaman lanjut untuk di urutan ke-66 adalah aplikasi dana kredit pinjaman uang tunai online cepat dan di urutan ke-67 dengan aplikasi yang sama dan di urutan ke-68 adalah aplikasi uang dana pinjaman online cepat tunai di urutan ke-69 adalah aplikasi fight tank KTFS dan di urutan ke-70 adalah aplikasi rupiah saku dahulu ini namanya aplikasi rupiah saku pinjaman kredit kredit online tanpa jaminan. Lanjut untuk di urutan ke-71 adalah aplikasi Kredit Saku dan di urutan ke-72 adalah aplikasi Dana Ribu. Di urutan ke-73 adalah aplikasi Duit Pintar dan di urutan ke-74 adalah aplikasi Uang Pintar. Di urutan ke-75 adalah aplikasi Pintar Pinjam dan di urutan ke-76 adalah aplikasi Pintu. Nah, ini kemarin banyak juga yang tanya-tanya ya kan? Lanjut Lanjut untuk di urutan ke-77 adalah aplikasi kredit sama kita juga pencatutan Dan di urutan ke-78 adalah aplikasi dana cepat kredit pinjaman cash uang online Lanjut untuk di urutan ke-79 adalah aplikasi dana uang kredit uang pinjaman Di urutan ke-80 adalah aplikasi money cepat Lanjut untuk di urutan ke-81 adalah aplikasi Fulus Sejahtera dan di urutan ke-82 adalah aplikasi Dana senang dahulu namanya emas kita, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi KTA mudah dan di urutan ke-84 adalah aplikasi cash maju, dan di urutan ke-85 adalah aplikasi maju cash, dan di urutan ke-86 adalah aplikasi uang muda. Di urutan ke-87 adalah aplikasi pundi aman, dan di urutan ke-88 adalah aplikasi beras wah ini namanya seperti salah satu bahan baku buat makan ya beras ya kan lanjut untuk di urutan ke-89 adalah aplikasi iki modalku ini juga dicatut dari salah satu nama aplikasi pinjol legal OJK dan di urutan ke-90 adalah aplikasi prosper di urutan ke-91 adalah aplikasi Speed Cash, Dan di urutan ke-92 adalah aplikasi Ngeditin aja Di urutan ke-93 adalah aplikasi Multindo Finance Dan di urutan ke-94 adalah aplikasi Dompet Kredit Di urutan ke-95 adalah aplikasi Tiger Cash Kredit Pinjaman Dan di urutan ke-96 adalah aplikasi bahagia loan. Di urutan ke-97 adalah aplikasi pinjaman kejutan dan di urutan ke-98 adalah aplikasi pinjaman kredit lanjut untuk di urutan ke 99 adalah aplikasi pinjaman KAIS dan di urutan ke 100 adalah aplikasi Uang Kini di urutan ke 101 adalah aplikasi Tunai Pintar dan di urutan ke 102 adalah aplikasi Pinjam Go, di urutan ke 103 adalah aplikasi Pinjam Kami Go KSP dan di urutan ke 104 adalah aplikasi Pinjaman rupiah, dan di urutan yang terakhir adalah aplikasi uang Go. Oke, baik. Jadi itulah tadi 105 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal Yang mungkin hari ini sudah menipu kalian Yang hari ini mungkin sudah mendapatkan perlakuan penyebaran data dan mempermalukan kalian Jadi fix untuk teman-teman yang mungkin sudah mengalami masalah seperti itu Tidak usah dibayar lagi ya Jadi udah cukup jelas jadi buat kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini Gak perlu panik dan gak usah merasa malu lagi Ayo kembali bangkit dan kita harus menjadi orang kaya Oke baik jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh